Sahabat, selamat datang di channel Jadi Ilmu. Semua hal bisa menjadi ilmu dan mari berbagi ilmu untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang sukses masuk Akmil, Angkatan Laut AAU dan Akpol. Sahabat semua yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk Akmil, AL AAU dan Akpol Selamat berjuang, persiapkan diri kalian masing-masing dengan baik dan seprima mungkin. Hari ini kita akan membahas tentang strategi lolos tes kesehatan pertama untuk Akmil, AUAL, dan Akpol. Kami khususkan untuk pemeriksaan bagian kepala. Ini saya review dan sesertakan gambar dari beberapa alumni dari bimbingan belajar kami yang Alhamdulillah sudah menempuh pendidikan di uh, Akmil dan Akpol Jangan lupa dukungannya agar channel ini terus berkembang Klik subscribe dan bunyikan loncengnya Sahabat, pemeriksaan bagian kepala merupakan bagian dari tes fisik Pertama, untuk tingkat panda atau panitia daerah apa saja itu variabel yang harus diperiksa dan teman-teman harus perhatikan pada pemeriksaan badan kepala Pertama adalah pemeriksaan bagian tengkorak dan wajah Diketahui bahwa wajah manusia itu berbeda-beda Berbeda-beda dari bentuknya, kemudian eh, apa namanya warna kulitnya Yang jelas ini sudah merupakan bagian dari genetik seseorang dalam pemeriksaan wajah, panitia itu akan sangat teliti dan hasil detail apakah wajah dari calon-calon taruna nanti taruna dan taruni nanti itu memenuhi uh, kaedah atau standar kelayakannya. Apa saja itu? Pertama adalah apakah ada kelainan bentuk kepala? Apakah peang, lonjong, rahang tidak rata? Ini salah satu contoh yang saya ambil dari internet. Rahang tidak rata ke kanan atau ke kiri Kemudian kepalanya tengleng tidak bisa balik lagi hanya miring saja Kemudian peang Peang itu uh, seperti penyok atau lonjong nah, Kemudian pada kulit kepala apakah ditemukan ketombe yang parah Kemudian ada kerak serta panu Dan ini uh, yang teman-teman harus perhatikan untuk sejauh sedini mungkin mempersiapkan diri tentang kebersihan dari kepala. Gunakan uh, sampo yang cocok untuk kepala Anda. Jangan sampai Anda mencoba-coba sampo. Akibatnya adalah uh, kesehatan kulit kepala Anda terganggu. Kemudian yang ketiga adalah apa ada kutil? Ada kutil kemudian atau tahi lalat yang cukup besar yang ada di sekitar uh, wajah sehingga uh, mengganggu. Uh, dari uh, performa dari si wajah tersebut kemudian apakah ada daging tumbuh? di beberapa contoh kalau teman-teman lihat di internet atau di gambar-gambar kesehatan ada daging tumbuh yang menggelambir atau yang ada di sekitar pipi kemudian dagu atau di kelopak mata dan ini itu merupakan bagian yang sangat-sangat dihindarkan oleh sebab itu teman-teman perlu kalanya teman-teman berkaca Full face Ya kan Perlu berkaca Bagaimana bentuk wajahnya Apakah wajah saya Kemudian rahangnya Rahang saya miring atau tidak Kemudian kepala saya simetris atau tidak Tanggling atau tidak Lalu Ini ya yang kelima Maksudnya ada wajah simetris Jadi apakah terlalu kanan dengan ke kiri Atau seperti apa Caranya adalah Lihat ketika kalian berkaca dengan kaca besar Lalu tarik garis lurus ke bawah nih ya kan Apakah dagu kalian itu sejajar dengan dada dan lurus ke bawah. Kemudian, yang keenam adalah apakah dari wajah calon taruna nanti itu ditemukan bekas operasi. Nah, jika ditemukan op di operasi maka akan muncul pertanyaan berikutnya, operasi apa? Dalam rangka apa? Nah, teman-teman perhatikan ini. Jika teman-teman sudah pernah merasakan operasi, kemungkinan teman-teman akan mengalami kesulitan ketika pemeriksaan tengkorak dan wajah. Kemudian, apakah palasimetris dengan badan? Nah, ini tadi yang sebutkan tadi, tengleng atau miring. Pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan mata. Nah, di bagian wajah, di bagian kepala ini, pemeriksaan mata merupakan bagian yang sangat vital karena organ mata merupakan organ yang sangat-sangat dibutuhkan untuk proses melihat, belajar, dan sebagainya. Nah, untuk mata tersendiri, beberapa hal yang sangat-sangat Urgen di sini oleh panitia. Pertama adalah tentang, kan? Apakah ada cacat reak, refraktif? Apa itu? Acara itu berupa rabun jauh dekat, hipermetropi, rabun jauh dan Miopid ataupun silinder. Di mana nilai-nilainya teman-teman sudah tahu. Ada minus satu, minus dua dan seterusnya atau plus satu, plus dua dan seterusnya. Lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter mata. Apalagi kalau teman-teman sudah silindris, biasanya uh, beberapa dokter itu menyarankan untuk dilakukan operasi <tuh> lasik mata. Tetapi ingat, operasi tersebut membutuhkan waktu recovery yang cukup lama, yaitu kurang lebih enam bulan. Sehingga, jika teman-teman ingin uh, melakukan operasi lasik, maka lakukanlah kurang lebih minimal enam bulan sebelum pelaksanaan tes. Jadi kalau baru saja dioperasi Maka akan terlihat pemeriksaannya Karena beras bekas operasi tersebut kan? Terlihat Kemudian Itu tadi adalah Sasat refraktif Kemudian ada katarak Nah, Jadi katarak itu terjadi Ketika lensanya jadi keruh ya kan? Sehingga kualitas terganggu Yang ketiga adalah glukoma ya kan? Yaitu Penyakit dapat berusaha saraf ya kan? Jadi teman-teman ketika Pemeriksaan general check up Khususnya mata Ini akan dicek semuanya perhatikan teman-teman bahwa jaga betul mata kalian apalagi sudah pernah melaksanakan lasik perhatikan pergilah keluar jika kalian menggunakan kendaraan bermotor menggunakan kacamata kemudian hindari tempat-tempat uh, yang berdebu berasap tebal dan mengucap mata karena itu akan sangat berpengaruh terhadap lensa kalian kemudian ap, ada ampliroba, ampliopia atau malas jadi mata malas itu biasanya Contohnya adalah mata redup Jadi orangnya eh, Serius Tapi matanya terlihat mengantuk Nah ini contoh adalah mata malas Kemudian juling Nah ini teman-teman harus perhatikan Cek lagi juling Artinya jangan sampai mata kiri melihat ke kanan Mata kanan melihat ke lurus Nah itu ciri-ciri mata juling ya, kan? Jadi kedudukannya tidak Rata Nah Itu untuk pemeriksaan Mata, nah, kami adalah lembaga pendidikan yang yang melakukan proses pendidikan dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Untuk pembimbingan yang kami lakukan adalah untuk taruna fokus, yaitu untuk uh, bimbing masuk AKMIL, Akmol, IPDN, STIN, AIM, sekolah pilot, sekolah sandi negara, dan sekolah dinas lainnya. Itu Uh, latar belakang dari lembaga kami pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan hidung uh, sahabat semua hidung merupakan bagian dari indera yang sangat sangat penting sangat sangat penting ketika kalau hidung kita terganggu maka proses pernapasan proses metabolisme metabolisme kita akan terganggu panitia seleksi panda ini sangat detail untuk masalah hidung sehingga banyak sekali calon taruna yang gagal untuk seleksi kesehatan khususnya berkaitan masalah hidung kenapa? karena begitu kemudian uh, cek dari calon taruna tersebut maka akan terlihat apakah hidungnya normal ya? anatominya normal ada penambahan daging atau tidak kemudian uh, selaput yang ada di uh, hidung itu banyak atau tidak kemudian berkaitan dengan bulu hidung lalu cek Apakah menderita salesmia? Salesma atau flu? Flu biasa. Tetapi kalau flu parah itu akan terlihat rongga hidung sangat merah. Ya kan? Lalu apakah ketika rinitis alergi? Dia alergi. Apakah alergi berkaitan dengan debu, uh, berkaitan dengan debu, kemudian hal-hal uh, lain, maka akan terlihat. Maka teman-teman Uh, kami memberikan saran berdasarkan pengalaman dari murid-murid kami, siswa-siswa kami yang sudah melaksanakan uh, tes ini Baik yang sudah diterima maupun yang belum diterima di Akmil, Mereka rata-rata menginformasikan bahwa tes pemeriksaan kesehatan pertama dilakukan pada pagi hari Mungkin bukan jam 7, sehingga peserta itu datang uh, dari rumah dalam perjalanan itu pada pagi buta sehingga ada yang uh, naik sepeda motor Kemudian ada yang naik mobil Sehingga terkadang mereka naik mobil Suhu udara di dalam kabin mobil terlalu dingin Terkadang mereka sampai um, uh, Pilek sedikit Ataupun motor dia tidak menggunakan master Sehingga pada saat dites hidungnya Terlihat merah Sehingga panitia mengira bahwa Calon taruna tersebut menderita Salesma atau flu Selanjutnya ada sinusitis. Nah, di sini sinusitis itu terjadi kal ketika si siswa atau seseorang itu merasakan pusing luar biasa di ujung hidungnya. Itu akan terlihat apakah dia terlalu banyak atau tidak. Ikan. Lalu polip. Nah, polip hidung ketika diperiksa oleh dokter ini akan terlihat apakah polipnya sempurna atau menutup atau tidak. Jadi teman-teman. Perhatikan betul persiapan masuk tes untuk kesehatan uh, pertama ini jangan sampai atau usahakan kalian tidak berdekatan dengan terlalu, apa benda-benda terlalu dingin AC terlalu dingin ataupun kipas itu untuk pemeriksaan hidung kemudian hidung terus atau dan pilek lalu anosmia tidak masih bisa mencium baru dan terakhir adalah gangguan penciuman. Sehingga teman-teman nanti pada pemeriksaan itu akan dites apakah penciumannya sempurna atau tidak, ada gangguan atau tidak. Jadi, teman-teman coba latih. Teman-teman untuk melatih apakah kondisi hidungnya uh, bermasalah atau tidak. Bagaimana caranya? Tentu kalian periksa ke dokter THT. Jadi, uh, sedini mungkin kalian mengetahui apakah ada kendala ataupun hal-hal yang kurang pada Uh, hidung teman-teman uh, semua selanjutnya adalah pemeriksaan mulut dan gigi ingat mulut dan gigi merupakan hal yang sangat-sangat vital pada proses pemeriksaan ini Kenapa karena bagian ini pemeriksaan cukup banyak pertama itu pemeriksaan pada bibir apakah bibirnya simetris uh, simetris dan tidak sumbing Simetris artinya uh, bibir bagian kan atas dan bawah apakah setangkup atau simetris. Kemudian ada berbekas operasi sumbing atau tidak. Jika sudah pernah maka kemungkinan kalian akan mengalami kesulitan untuk tes ini. Kemudian pemeriksaan gusi. Nah ini pemeriksaan gusi baik aba uh, atas bawah itu akan dicek. Kemudian bibirnya apakah bibirnya kering pecah-pecah ataupun normal ataupun tidak. Ini kan, Kemudian, bagian uh, ini, apa namanya, bibir, bibir bagian bawah, kemudian langit-langit, uh, kemudian dasar dari mulut juga seperiksa ini kan? Kemudian, pada bagian tengah dan juga pada bagian dalam. Setelah memeriksa gigi, itu ada pemeriksaan lidah, kondisi lidahnya. Sebelah, bagian kanan, kiri, depan, tengah, belakang, atas Ini kan, bawah lidah Di dasar lidah, kemudian di pangkal lidah Itu akan dicek Apakah lidahnya normal atau tidak Lalu, dalam pemeriksaan gigi Pasti diperiksa gigi adalah kerapihan Apa giginya rapi? Kemudian ada gingsul atau tidak? Kemudian kebersihannya Ada karang gigi? Tidak Kemudian ada kerapihannya Apakah bekas menggunakan behel sebaiknya mungkin teman-teman, kalau teman-teman menggunakan behel satu minggu sebelum tes usahakan sudah dilepas karena jangan sampai itu mengganggu proses pemeriksaan. Lalu cek apakah ada amandel pada bagian ini, maka teman-teman pasti akan tahu kalau teman-teman sudah mengecek. Kenapa ini perlu diperlakukan uh, secara detail oleh panitia? Karena organ mulut, itu berkaitan dengan organ pernapasan dan organ pencerna lalu yang keempat adalah, apa ada gangguan di pada lidah, apakah lidahnya terlalu panjang, terlalu pendek atau uh, mengganggu proses berbicara, Ada atau mengalami gangguan bicara jadi, ini pemeriksaan untuk mulut dan gigi sahabat, Bimbel Fokus itu berdiri sudah uh, sejak tahun 2009 kami sudah membimbing Siswa-siswa kami yang uh, masuk, baik itu tingkat SMA unggulan, baik SMA Taruna Nusantara, SMA Krida Nusantara, maupun SMA-SMA lain, kemudian masuk jenjang uh, AKMIL, AKPOL, yang mereka saat ini sudah berjalan atau berkiprah, bahkan Anda sudah menyelesaikan pendidikannya. Ini sebagian alumni yang uh, kami data, masih banyak lagi yang uh, tidak kami informasikan. Yang jelas, kami mencoba menyampaikan informasi ini berdasarkan dari pengalaman siswa-siswa kami yang sudah melalui tes. Ini. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan telinga. Organ telinga ini berkaitan untuk pendengaran dan juga estetika. Pertama, panitia akan memeriksa, pertama adalah bagian luar. Apakah daun telinga normal? Adakah bekas tindik? kan ataupun bekas cacat, kemudian telinganya normal apakah miring atau tidak? Kan, terus melip terlipat atau tidak? Lalu kemudian pengetesan gendang telinga, kemampuan mendengar baik dengan suara kecil maupun suara besar. Yang ketiga adalah apakah saluran telinga bersih? Ini bersih. Apakah uh, cairan telinga ini keluar uh, atau tidak? Kemudian apakah ada Jaringan lain di telinga, apakah ada jerawat, kemudian ada kutil, kemudian ada uh, apa namanya, ada daging tumbuh, ataupun yang lain. Maka ini akan dicek secara teliti oleh dokter. Jadi, teman-teman, coba periksa uh, pada saat uh, general check-up, teman-teman pasti akan dicek untuk kebersihan dan kondisi telinga. Teman-teman, dan juga di sini akan terlihat. Kalau telinga yang normal itu simetris dengan dari yang kanan dan kiri. Itu teman-teman. Baik, untuk memang apakah cairan telinga normal. Itu tadi pemeriksaan telinga. Sahabat, untuk pemeriksaan bagian badan, kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti video, uh, video ini. Uh. Mohon dukungannya jika teman-teman merasa -teman video ini. Bermanfaat, terima kasih, sampai jumpa.